Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menggali perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya kita ke pertama persahabat ya kita lihat aja nih ada momen spesial semalam ada sebuah unggahan dari guysnya nya Bang Ricardo Sinaga, persahabat yang memposting sebuah postingan foto Dedek Lesti bareng ibu tercinta ya. Wah, terlihat sangat akrab dan harmonis banget, persahabat ya. Tentunya memang luar biasa banget Dedek LSD dengan siapapun berteman. Selalu harmonis, selalu dekat, persahabat ya. Ini menunjukkan bahwa Dedek banyak yang sayang, banyak yang support dan mendukung. Mudah-mudahan selalu banyak orang. Orang-orang hebat tentunya persahabat ya, yang selalu mensupport buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Dan keunggahan selanjutnya, persahabat kita lihat juga. Di sini ada unggahan spesial banget dari Bang Arfan ya. Kita lihat aja. Bang Arafan baru saja mengunggah sebuah postingan foto kebersamaannya bersama teman-teman. Ada Bang Rizky Bilar juga di situ. Bang Putra, Bang Adlin juga persahabat, ya tentunya ini momen semalam ketika di rumah Dedek Les kejora Terlihat sangat bahagia sekali persahabat, ya apalagi ya, Bang Meski Vilar tentunya kayak di rumah sendiri aja nih. Aduh, makin so sweet, makin tentunya hubungan sangat harmonis bersama teman-teman akrab persahabat, ya dalam postingan tersebut juga tentunya Bang Arfan bukan sebuah kalimat caption yang tentunya membuat kita semakin bahagia dan traveling, persahabat ya dikatakan di situ. Lebih setuju mana? Satu tahun menuju sukses atau satu bulan menuju halal? Wow, persahabat ya traveling nggak nih sahabat Tentunya satu bulan menuju halal nih? Apa mungkin hubungan lesti dan Rizky bilang? Satu bulan kembali akan tentunya menjadi pasangan suami istri pasabat, ya aduh, makin penasaran, mudah-mudahan saja selalu kita doakan yang terbaik untuk hubungan idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak tanggapan dan respon dari para fans, yakni dari akun Leslar Update, mengatakan dalam kolom komentarnya, Satu bulan menuju halal karena kesuksesan akan mengikuti, nah Bang Arfan kapan nih halalnya? Ada juga tentunya komentar dari akun fans.leslar mengatakan Kodenya bikin pengen nyapin kebaya online katanya Duh persahabatnya dibuat traveling kembali oleh Bang Abang Apa mungkin tentunya satu bulan lagi hubungan Lesti dan Rizky pilar akan menjadi suami istri Pak yang mudah-mudahan saja Benar Pak Sabat, ya, kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia dari idola kesayangan kita kita masih menunggu kejutan barunya persahabat ya tunggu saja info dan kabar terbarunya tetap pantengin channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi dan tentunya kabar-kabar terupdate seputar Lesti dan Rizky Gilar mungkin ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh